أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم ما كلا سوف تعلمون فلَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا الْيَقِينَ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عِنْ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ surah at takasur surah yang ke 102 diturunkan di Mekah adanya lafaz ayat boleh nak turun surah ni ada sebab sedikit iaitu nya dua golongan besar di dalam negeri Mekah waktu tu terdiri daripada uh, bani abdu manaf dan satu bani lagi saya terlupa. Tapi saya ada ada motor tak ingat nama. Lu kecek gi mari sama-sama puak dia. Dua golongan, dua golongan ibsalah, maknanya orang yang ada harta banyak dan orang yang ada anak-anak banyak. Bak ada kecek. Hei, anak mu apa orang? <coughs> dia tu pengoyah. Oh, Beratus dia ni, raya pula. Oh, anak aku banyak ada mung. Lepas tu, dok kecek lagi mari. Eh, aku mu tanya. Uh, aku mu raya. Kawan anak beranak, mu mati berapa hari lah? Dia kata, aku nak pergi bilik kubur. Nak pergi tengok. Tak ingat. Banyak dah. Anak lama, cucu lama, cicit lama. Siapa kau nak pergi bilik kubur. Berapa hari lah mati dah. Itulah. Kesoh boleh nak turungnya surah ni. Lepas tu. Ada seorang lagi yang pakak-pakak pakat, -pakat dia. Berasa dengan harta benar banyak. Orang Arab. Dia pasal yang ada harta banyak ni. Ada tanah. Ada kebong. Ada duit banyak. Seperti orang-orang zamillah ni. Orang-orang ada-ada harta banyak ni. Dia berasa tu Dari hati dia katanya. Dia tak ada penanda tupes apa tak ada nak ludup siapa aku boleh boleh belako nak beli gapo-gapo tu boleh seneng ya orang lain kena duduk kecek bila lah nak makan teh nak bila lah nak cari nak beli khisi sote pun memikir eh. ha gitulah lebih kurang dah tuha royak di dalam surah ni eh. hubung dengan cara hidup manusia yang lalai patu sapa ke hari akhirat Macam mana kau keadaan hidup dia? Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Oleh perbuatan berlomor-lomor. Untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Harta benda. Anak pinuk. Pangkat. Dan pengaruh. Ini hajalah-hajalah. Dalam hidup kita boleh katakan setiap orang lah. Kalau sekiranya ada uh, tabiat ataupun perasaan pomo halobo lagu tu lah lagu lalai ke tu dunia tu lah nafsu duk jadi du jadi lalai hidup kita gali sehingga bila tu hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk kubur kalau terjemuh Bahasa pesan yang suti-suti. Hatta zurhtumul maqabir sehingga kamu ziarah kubur. Ziarah kubur di sini sehingga kamu mati. Manusia ni tak ada kenyai. Dengan harta benda. Tak salah ya katanya. Eh cukup dah harta ada tu. Tak ada harta kubur. Tak ada harta kubur. Harta kubur tu patah sayap. Patah kaki. Tak ada ranc. Atuh dah Hmm tak seram bukan tak sedap tak boleh jauh kalau boleh dia nak kijau itu cagih cagih tuhweh ber jannya nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer tuhweh naik kedalang itu hantar tuhno tak ada sapuak nyer dengan hantar kalau pun tuhweh nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer nyer Harta benar itulah. Pangkat pengaruh ke apa. Duduk-uduk. Tarik hati manusia. Gigi kot jalan. Pasal yang tak benar. Sampai bila? Sampai mati? Bila sampai mati. Kok manusia bar mati? Barulah teringat. Oh. Aku. Yang orang yang mati ni. Dia tu. Hei supa belakang. Perasa air dia. We pehe. We reti. We yakin. Lepas dah mati. Tekor duduk atas dunia ni. Banding ikut supongan duduk mengigah. Mengigah kot tu aku mengigah kot ni. Ada mengigah molek. Aku mengigah tak molek. Ni banding duduk atas dunia. Lagu tu lah. Bum mati pak kan. Ada khabar bangu tidur. Orang okay, dah khabar bangu tidur. Pah mula-mula. Oh. Aku duduk kecek. Sini duduk kecek dah tidur. Gisih tu. Oh, dah tidur. Ha ni gambar. Gamal raya yang Allah Ta'ala raya. Kita bermati pak, barulah sedar. Sebab tu, orang mati, ia sesal belakang. Orang yang amal banyak pun, ia sesal. Apa boleh sesal juga? Sebab, oh, apa lah aku tak buat banyak lebih pada ni. Orang tak buat langsung, orang yang kafir, Masya Allah. pai Tak ada kena ada pelakpah lah. Sesal teriak, dalam kubur dia. Sebab tu, ibnu Abbas raya di dalam tafsir 2 ni. Tafsir ayat 3 ngapak. Kallaa saufa ta'lamun. Abdullah bin Abbas berkata katanya, ni kita terjemuh dulu. Kan? Jangan sekali-kali bersikap demikian. Tuha katanya kallaa kallaa. Kallaa ni maknanya janganlah jangan jangan. Hok kawel hok kawel sebut sana jangan-jangan. Ha gitu. Kalau kita kecek bahasa bahasa mudah-mudah Tuhai bayi katanya harta benda duduk melalaikan kamu daripada wa'am ibadat Sapa kamu mati jangan jangan jangan gosok belakang kita pru pru pru pru jangan laloh jangan jangan jangan gitu kan dah saufata'lamun tuhai bayi kamu akan mengetahui klo Gak apa tu akibat yang buruk semasa hendak mati Abdullah bin Abbas riwayat katanya Ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur. Ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur muah, kita tahu. Bawa lepas pada tu lah. Sommakanlah. Sommas ini maknanya selepas ini. Sekali-kali lagi, sekali lagi diingatkan jangan sekali-kali bersikap demikian. Bila tu? Akhirat. Kamu akan mengetahui akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Dunia, masa duduk nak mati, duduk dalam kubur. Lepas tu di akhirat. Sama-sama tahu. Haa, itulah. Gambar yang Allah Ta'ala raya kepada kita di sini. Iaitunya, tabi'at hidup manusia. Masa yang lalai. Gitu. Kalaulah tidak dibasuh dengan ilmu agama, kesedarihan. Dia orang kita ni kena ada suih tau. Suih apa? Suih di hati tu. Udah jadi tak sedar-sedar. Hak ni lah, hak kita duk nak. Kalau dia tak ada suih itu lepas tak ada siapa katik, mari duk tekal suih. Maknanya, kita sendiri tekal suih. Atau pun orang, mari duk tolong ngajar kau kita, tolong duk rakyat kau kita kalau dia tak ada hat tu Allah Allahughi hidup kita sendiri pun tak tahu apa sekarang orang tak ada mengajar kita pula serta dengan kita tak ada tak ada berasa nak enok ati hijo sia jadi hamba sebab saya tak gayak acak-acak kali dah jadi hamba kepada diri sendiri su su pom mati supo dengan hema mati habis lah Tu agak Woi, woi, woi, bangun hema dia. Jalan-jalan tu mampus. Weh. Nak, dia, nyeret dia. Ha tu dah istilah hema yang Tuhan doa yak nabi doa dalam dalam hadis. Royat tanya hema kerja dia, kerja siapa mampus. Manusia pun janganlah siapa kau jadi hamma kepada diri dia sapaka taksi partner hidup taksim tambah ilmu amale tak ada duduk nampak kesah dunia pomok semata-mata dunia ani buke arti katanya taksi wi hijau taksi mencari rezeki hijau cari rezeki we kaya kita ni we kaya tapi kena hati murah ni kena tergambar oh kita kecil kena wujud disebut sama Allah sebut nabi sebut ke apa jangan pasal menjaga ke mana ni orang-orang pasal ngaji-ngaji agama ya. tak, tak tak tak nak, nak jadi mana tapi orang-orang pasal tak ada asah agama langsung kecek okay, dengar setengah je kecek okay, tak ada sebut sekali habuk hal tuhan hal ha, akhirat hal apa oh tu ha? sebut akes okay, mata okey ah uh -huh. uh, gitu pasal pasal dia pasal keduniaan eh, dia tu Allah lalai Ah, Lebih kurang 3-4 ayat yang kita belajar Kita dengar hari ni dah Lepas pada tu Kalla lau ta'lamu ta na'ilmal yaqin Tuhai tanya Lepas tu Tuhai nak sikit lagi Nikmat-nikmat yang Tuhai beri kepada kita Dia akan tanya Sesu-sesu Gapa yang dia beri Wallahualam Ada sikit dah B.A. peses ni Saya baca ni Hari esok ni dah เทศบาลนครยะลาขอเชิญร่วมประชุม 8 นะ 9 วัน 13 กันยายน 2557 ตั้งแต่ครึ่งถึง 13 ลงทะเบียนเวลา 8ณ80 พรรษา 5 ธันวา Uh, maha putih lahirah cepat Batu tu Sekat ni katanya Semua gilong tabian Akan boleh Suti sute tu Batu duduk situ Ada ahan Tiang Lepas tu, ikutlah InsyaAllah uh, Slogan dia Ruam kit Ruam tam Ruam Nakhon na Lepas tu Kalau siapa nak pergi nah, Lepas tu Pakak tu Boleh dengar Gapoh kita nak senang Untuk nak maju Kalau itu seban jalan. Nak Boleh-boleh se sebut gapo, hok kita nampak katanya sesuai untuk kita nak patanan nak maju. Wallahu alam wa sallallahu ala